Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi Kalian saat ini Bang Ipin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizki Bilar Kabar pertama persahabat tersebut unggang spesial yang membanggakan sekaligus membahagiakan banget ya dari Teh Citra Ciki di guest pribadi miliknya menginfokan bahwa kolaborasi bersama Leslar ini sudah ada trending di nomor 25 Wow, Masya Allah banget ya, ini semalam diunggah oleh Kak Citra Ciki Untuk vlog kolaborasi bersama Leslar sudah masuk trending 25 Dan hari ini, tepatnya di pagi ini sudah ada trending nomor 23 persahabat ya Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, Alhamdulillah. Kekompakan dari kran Leslam selalu saja tentunya solid dan sangat membanggakan. Kita lihat di postingan ini, Kak Citra Ciki menuliskan sebuah kalimat. The power of Leslar nih. Les Kejora Rizky Bilar. sound, Bill dikasih emot love to persahabat. Ya, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan saja. Idola kita selalu membanggakan dan kita sebagai fans sejati harus tetap kompak mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Postingan Teci Trajiki tersebut juga diunggah kembali oleh Angkun Leslar Amus Ada kalimat kansen yang dituliskan di postingan tersebut. Masya Allah, sudah trending 25 aja. Makasih yang udah nonton ya. Streaming selang-seling sama Youtube Rizky Bilar dan Leslar Entertainment juga biar view-nya sama-sama naik. Oke okay, fans semangat Wah, Tuh ada info ya Tentu kita harus langsung -lang juga Mampir ke channel youtube nya Kakak Bilar Dan Leslar Entertainment Banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram atau Vin Fadil mengatakan Haha Ciki Ampe tahu loh the power of Leslar Itu memang luar biasa banget ya Go internasional banget nih Leslar Masya Allah Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid dan selalu terjaga untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya kita lihat juga ya semalam idola kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa spesial. yakni bos dari M.Tek Persahabatnya Masya Allah Pak Setanto Hartono. Ini adalah bos besar yang berkunjung ke rumah Lesti dan Rizky Billat. Masya Allah bangga persahabat yang selalu saja, dukungan dari orang-orang hebat selalu banyak kepada Lesti dan Bilar. Kita lihat di kolom komentar juga, banyak tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Bunga 2813. menyatakan dalam kolom komentar, Masya Allah tamunya bos besar semua. Ini memang luar biasa banget Itulah kita perhatikan keunggahan berikutnya. Yang pertama persahabatnya sebelumnya, dari Lesti kakak Bilar itu didukung oleh Ibu Harsiwi Amal Selaku tentunya petinggi Indosiar Dan ada juga itu tentunya dukungan dari bos besar Antv Ada Pak Otis persahabat ya yang selalu mensupport Lesti dan Bilar Dan untuk sekarang persahabat ya ada Bapak Sutanto Hartono Selaku petinggi SCTV Wow, luar biasa persahabatnya ya Masya Allah Bismillah, semoga idola saingan kita Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan orang-orang hebat Masya Allah luar biasa kita lihat persahabat ya Ibu Harsiwi ini sebagai CEO Surya Media Mtek Sutanto Hartono sebagai Managing Director of Mtek and CEO of Video Mtek dan Bapak Otisah Hijari itu selaku Direktur Pengatur Antv Wakil Direktur Utama Antv Kiki General General programming Antv Masyaallah banget ya luar biasa itulah kesayangan kita Masya Allah mudah-mudahan saja diberikan kemudahan. Kebahagiaan dan selalu diberikan kesehatan, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan selanjutnya juga bersahabat, ya. Di sini ada sebuah postingan yang membahagiakan banget ketika vlog Leslar bersama Citra, dan tentunya ke rezeki Aditya, ya. Masya Allah, perhatikan tangan dari idola kita sepanjang vlog ini. Fokusnya... Kepada tangan Lesti dan Rizky Bilar "Kakak bilang gak mau, tentunya melepas tangan dari Lesti langsung dikunci aja ya." <tuh -tuh. Ini cute banget, persahabatnya kunci aja biar aman. Katanya tuh, masya Allah, mudah-mudahan selalu seperti ini: romantis, cute, dan wow. Sehingga, persahabatnya orang-orang melihatnya semakin baper aja ketika melihat kegiatan keramatisan dari idola kesayangan kita. Mama tersebut di kembali oleh akun sandal putih Neskor Bilar Kalimat cancel pun dituliskan Sepanjang vlog hayo ngaku ada yang fokus Malah kegenggaman tangan mereka nggak ngaku katanya tuh Kita lihat di kolom komentar banyak dibanjiri respon Yakni dari akun Instagram Dava Mimi mengatakan Iya dong aku fokus banget katanya tuh Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Heza mengatakan aku malah balas ra fokus persahabatan yang cuma fokus ke Ciki yang pada melongok lihat Leslar pastinya emang Leslar selalu saja membuat kita semakin baper dan menggemaskan ketika melihat kekiutan Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah banyak persahabatan dan kita lihat di sini ada sebuah postingan yang dimana ini membuat kita penasaran dan bingung bersahabat ya di postingan HIP 500 itu untuk postingan Dedek Lesti dan kakak Bilar hilang bersahabat ya cuma ada postingan Atta Halilintar Aurel Hermansyah dan postingan pasangan teo korean dan Ria Ricis Lesti dan Rizky pilar hilang postingannya para yang membuat kita bertanya-tanya ini diunggah kembali oleh akun LestiBilar.official ada kalimat yang tuliskan in ini, nah, kok posting untuk Leslar hilang ya katanya tuh. Dibanjiri komentar juga di postingan tersebut, yakni dari akun Instagram Cinta Mustafa mengatakan ia hilang tadi. Gua udah like dan komen, terus ngecek lagi udah kagak ada katanya tuh. Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Siti Anuska Muslimah 24. Jangan rame dulu kita lihat aja nanti kayak gimana Kalau mulai dari nol lagi bener-bener ngajak ribut sama Lesla Lovers tuh Tahu-tahu aja para sahabat, ya Tentunya ngajak ribut sama les La Lovers Jangan sampai dengan kita ribut dan kita rame dulu para sahabat, ya. Lihat aja Tentunya benar mudahan saja kembali Tentunya postingan Les Nerski Bilar Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Fazira Alia kalau Leslar nggak di up lagi, kita bantu AHA Tapi mudah-mudahan di up lagi, jangan sampai alasan kepencet ya Katanya tuh persahabat Mudah-mudahan postingan Lezler dan Bersikibilan itu kembali Dan kita wajib selalu mensupport mendukung yang terbaik Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan Persahabatnya membanggakan juga nih dari fanbase Leslar Yang selalu mendapat kebaikan ini adalah dari akun L2W Peduli Bencana Lesla Lovers Bantu Korban Bencana Letusan Gunung Semeru Alhamdulillah persahabat yang untuk bantu korban Letusan Gunung Semeru Lumajang Sudah mencapai di angka 7.164.372 rupiah Sudah terkumpul Alhamdulillah dari 124 donasi Tinggal 24 hari lagi donasi sekarang yuk kita sama-sama membantu saudara kita Mudah-mudahan bantuan kita Meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana Ini info langsung diunggah Atau diinfokan kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery Underscore Ada kalimat kasan yang dituliskan Bismillahirrahmanirrahim Yuk teman-teman semua Kita sisihkan sedikit rezeki kita Untuk membantu saudara-saudara korban yang terdampak Lususan Gunung Semeru Insya Allah akan menjadi amal jariyah buat kita semua, amin. Klik link donasi on bio persahabat ya. Untuk kalian mau membantu saudara kita, silahkan aja klik linknya donasi di bio di akun Instagram, di Bilar Galeri Underscore, itu ada persahabat ya. Dan selanjutnya, makin gak sabar aja para melihat Penampilan idola kesayangan kita di atas panggung malam hari ini Yang mana akan ada di acara Ina Indonesian Music World 2021 Info semalam dari Langit Musik Bahwa Tentunya, acara Indonesian Musik World 2021 akan digelar secara live di RCTI. Yang perhatikan persahabatan, ya, untuk mengisi acara ada nama idola kesayangan kita, Lesti, yang akan mengisi acara tersebut. Persahabatan, ya, sudah dipastikan resmi langsung dari langit musik. Idola kesayangan kita akan tampil mengisi acara IMA Indonesian Musik World 2021. Jangan sampai lupa persahabat ya, siapkan cemilan kalian untuk menemani kalian nonton kekiutan dari Lesti kejorani. nih Wow, pastinya untuk deda Lesti ditemani oleh suami tercintanya persahabat ya Kita nunggu cedukan vitamin aja nih dari idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat sini banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan Salah satunya dari Anggun Rajutan kebaikan mengatakan dalam kolom komentar semua orang hebat tapi paling menunggu Lesti kejora Bismillah sehat lancar semua Amin masya Allah banget ya banyak artis-artis hebat para fans tentu banyak sekali menunggu idola kesayangan kita tampil. Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat. Di sini ada postingan momen spesial nih dari idola kesayangan kita. Wah wow, baru muncul nih persahabat. ya postingan momen ketika acara bridal nya lesti Kejora. Duh cute banget ya. <gokong> Apalagi kita melihat idola kesayangan selalu tampil sangat luar biasa ceria dan selalu. Terpancar aura-aura dari Dede Umesti Wah Masya Allah banget ya mudah mudahan selalu sehat bahagia semuanya Dan selalu kompak untuk kita semua fans sejati Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk berikutnya juga jangan lupa sahabat, ya tanggal 17 Desember akan hadir acara Anugerah KPI 2021 di indosiar Live jam 20.30 waktu Indonesia Barat tuh penasaran gak nih kata Ibu Harsiwi akan ada siapa saja yang menjadi bintang tamu nanti atau sudah ada yang dapat bocoran wow, nantikan terus update-nya kata Ibu Harsiwi persahabatnya dan kita lihat salah sama kalimat komentar yang diberikan dari para Fans salah satunya dari akun Indri Noviati 056 mengatakan tahun kemarin dedek dapat dari kategori House Muda Inspiratif Tahun sekarang dapat enggak ya mudah-mudahan saja Idola kesengan kita dapat penghargaan kembali Dan idolah kita bisa menjadi bintang tamu di acara tersebut Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan dari akun tabloid Nova official. Perhatikan ada sebuah kabar les ya, Ada sebuah kalimat kersen juga dituliskan Kini sedang menanti kelahiran buah hatinya Bilar dan Lesti tiba-tiba mengungkapkan soal konsekuensi yang diterima akibat pilih nikah siri. Mereka mengaku tak sedikit yang mencela keputusannya apalagi pasangan manis ini dianggap telah membohongi publik. Walau begitu mereka tak menyesal dengan keputusannya penasaran bagaimana cerita lengkapnya. Sliplafio kita perhatikan. Terima banyak sindiran akibat nikah siri bilar akui paham konsekuensi yang akan diterimanya dengan Lesti Kejora. Kita lihat juga ke slide berikutnya. Pengakuan Lesti dan bilar soal nikah siri terlebih dahulu menuai banyak tanggapan bukan cuma doa mereka pun mendapat hujatan akibat dinilai membohongi. Untuk berikutnya perhatikan juga mendapat banyak celaan Bilar mengaku sudah siap dan menyadari akan resiko dari pilihannya. Itu ujar kakak Bilar, sahabat ya. Dan ada juga tentunya slide berikutnya. Sebelum kita nikah secara agama dulu kita sudah memikirkan konsekuensinya pastinya. Ujar kakak Rizky Bilar. Dan untuk slide berikutnya. Bilar mengaku ia memilih menikahi Leslie secara siri terlebih dahulu karena takut dengan Tuhan Tuh persahabat ya, di garis bawahi Karena Rizky Bilar itu takut sama dosa, langsung saja menikahi Lesti ke Jora. Dan selanjutnya, kita punya prinsip bahwa kita lebih baik dihujat manusia atau dibenci manusia daripada dibenci sama Tuhan Wow, kata-kata ini ada di vlognya Leslar bersama Teoko Wisnu, dan Siren Sungkar, sahabatnya. Ini sesuatu kalimat yang sangat membanggakan kita. Alhamdulillah, idola kesayangan kita itu selalu mencontohkan dengan baik, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.